yang terkenal mau saya Bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini. Teraskah keanggungan Daku ingin jemariku ini Menuliskan karismamu berkibar Juga.